Engkau selalu berjuang buat kami Engkau selalu mau berkorban buat kami Kami umatmu yang banyak dosa ini Mungkin sudah banyak dosa yang telah kami perbuat Tapi engkau tetap rela mati buat kami Dan takkan pernah melupakan kami Bahkan sampai membuang kami Di saat kami jatuh Engkau selalu menolong dan menopang kami. Di saat kami merasa jauh darimu, Engkau selalu setia menolong kami. Engkau mendatangkan orang-orang baik kepada kami. Di saat kami merasa down, Engkau setia mendengar curhatan kami. Dan bahkan, Engkau mampu membangkitkan semangat kami. Hingga kami bisa sukses dan berhasil di depan banyak orang yang mungkin pernah menjudge kami Dan di saat kami sedang menangis Engkau setia menghibur kami Hingga kami tidak menangis lagi Kata-kata yang lembut itu Rasanya manis terdengar Dan kata-kata yang terucap berulang kali Rasanya seperti menyentuh hati dan pikiranku Ketika engkau rela mati Dan dirusak oleh setiap manusia Engkau pun bangkit kembali Engkau bangkit membuktikan bahwa kemenangan akan selalu ada buat setiap manusia yang mengikuti Kalimat-kalimat yang sepertinya manis terdengar dan menghangatkan pikiran dan juga hati. Kalimat-kalimat yang sepertinya juga akan menyembuhkan bagi setiap kita yang merasa bersalah dan berdosa besar. Dan kalimat-kalimat itu tidak akan hilang selama kita masih ada. Engkau tetap setia merangkul kami di saat kami kehilangan pengharapan. Engkau tetap setia mencari kami dan menjagai kami di saat kami hilang dan sesat. Engkau akan tetap setia merangkul kami di saat kami sedang membutuhkan pertolongan. Engkau akan tetap setia mengingatkan kami di saat kami sedang tiba-tiba saja menyerah untuk bisa lebih semangat lagi. Engkau akan tetap setia mengirimkan seorang penolong, Buat kami di saat kami sedang merasa kehilangan pengharapan. Happy Passover all. Kiranya Tuhan memberkati kami semua umat manusia yang sudah banyak dosa kami. Dan kiranya Tuhan mengampuni setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapannya. Oh uh -huh.